apa sembuh بارنا ونا فليعنا فليعنا من سالين عن الهاله ورضى الله I'm a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa wa man tabi'ahu wa, wa ala. subhan Anaklah ilmala na, ilmam alam tana. Inna antal 'alimul hakim. Rabbijidni ilma, waruzubni fahma. Rabbish sadri sdri, amri, wa hulul akulatam min lisani. Yafkahu qawli wa lisani wahdi qalbi bihaqim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wama alina alhaqaqa razuqnat tiba'ah. Wa batila. Wa razuqnat jitinabah. Wa min syururi ba'ad. Para pemirsa, para pemirsa pengajian Banjogiri on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taquntimin. Kembali lebih barokah serta lebih manfaatnya. Kegiatan rutin kita pengajian banyak Gideon, on, kita bersama latihan kencaran fatihah. Kita aturkan kariban bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. juga keluarga-keluarga, sahabat-sahabat beliau, raji-raji Epon, putra-putra turunan Epon, keluarga silam Epon, para tabiin, bentabita tabi'in para nabi, para utusan, para wali. Para Imam Imam Mujtahidin, para Sufiat, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru petanoh di setiap band guru-guru datang saki, bengsu pol, bengsu pol maupun bini. Lepada-lepada tetangka pengusaha jemaah. Cakan-cakan-cakan kenalan-kenalan merat-merat santri-santri petang kudus terje. Orang yang saya kembali fokus dapat petang kudus terje. Orang yang saya tertolong dari siapa itu dapat petang kudus terje. Sengata dan kencuran kefokusan keampi petang kudus terje. setetap itu selalunya dengan ustaz Orang yang suka be bai fokus dapatan guru stajiban stajid umat Islam lelaki maupun bini Semaklah setuju na sebab tu sana. Kata ramai ni pelakak kafir ni. Selamat Allah. Bercerai asli syurga setinggi. Almarhum terkenal Ridha Nabi Allah yang shifatnya penuh Sallallahu alaihi wasallam. Kebenalan materi keleban kengi barokah barokah pon si keseput. Malam materi petan kulit saja. nak foto petan kulit saja. Keluarga petan kulit santra-santra santai petan kulit saja. Jam petan kulit saja. Orang syaitan pasur keleban petan kulit Sengatarain kanceran kepekusan kangkiri bertahan kuda setaja. Orang nasa kebaik pekus di bertahan kuda setaja. Walaupun senantiasa mendapatkan keridaan pengampunan seranggalam bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum ter mendapatkan galampuhan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan ma'unah inayah kifayri ayyub gaya himayah pan Allah. Almarhum tergen barokah-barokah pan pengajian. Barokah dan kebagusan. Barokah pada para ulama. Barokah pada para ulia, barokah pada para syuhada, barokah pada para salihin. Baru kerana para guru pada abang sepuh. Eh, pada nak tambah baruka umur, baruka ilmu ni. Baruka artana, baruka recikkan ni. Baruka aban, baruka nak foto ni. Baruka keluarga ni. Baruka santri-santri ni. Baru kejamaahana, baru kejamian. Alhamdulillah, pernah, baru keparjuangan, baru kepengorbanan, baru kestujakan nikmatan ke nikmatan, baru kekasap, baru keusahaan. Almatar pernah tambah-tambah hidayah. Penuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan, apa Allah? Eh, perang kejumpean, kejumpean, kekomputeran, komputeran, kebungaan, kebungaan, kebahagiaan, kebahagiaan, punya akhirat, kemukjairan, kesosan, kesosan, kesempakan, kesempakan, keserbukan, keserbukan, keselakan, keselakan. Yang terdapat bacaan tentang kelembapan kempang. Betak putoh kang kau otang. Betul dari bajaran potang bawah tangan. Muka muka berencam bericikan. Alaihi rajihi shalallahu alaihi wasallam. komo ke perno husnul khatimah eh peroleh chung umur melmataqallah bin de nabi na allah chung umur menjunjung tinggi akan allah eh perna sihat selamat aman di dari musibah daripada bencana dan malapetaka dari petana petana salam dari kedholim na syadzalim rating ke nereset Jendela beres jendela penanya nuslananya lagang bisa ganggu Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan Selamat dari kelin ate, kotor ate Batang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate Kemoga periode M masih banyak, el si masih barok Berarti ke keleban gempang Tercapai cita-cita Sukses usaha Yang pernah terkabul pernyu'naan-pernyu'naan Ala hadithin niyat Ala kuliniyatin musalihat Ala niyatil qabul Wa tamami kulisul Wa nayli kulli ma'mul, miyaqisidina rasul, abibina abil batul, sallallahu alaihi wasallam, umul fatihah.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 para pemirsa para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah semalhamdulillah kita banyak bersyukur di ajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan kenikmatan langkong-langkong nikmat akhermah merupakan nikmat sepaleng agung khususnya dan dalam pagi-pagi ya katimanken kita sekalian ditakdirkan Kang Kui mengikuti kegiatan pengajian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi lastare salat Sepu kulaku-kulaku Mereka biasa pun apal-kompol Sarang perasa hapet Ilm rangka Budha-buan tentang Akhema Termasuk Iki pendekat wahyu Saya dari ajinan depan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk wahyu yang kibar mimpi nara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi so pena so rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasana kanjeng nabi kadir tau mereka saya kepada sahabat di saat pagi-pagi. Halru'a ahadun minkum minru'ya. Bapak-apak saya mimpi, kanak? Saya kancang dia, apak-apak saya mimpi. Macam-macam sohabat, ini kepadah saya mimpi, kepadah saya tak mimpi. Saya mimpi atau rakih. Setengah waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kento ngaboleh tentang sopanan tentang mimpi, mimpi natib. Manabi mimpi nara Rasulullah panika wahyu, mimpi Rasulullah nika wahyu. Dah Bunda Rasulullah malam hari yang ku amim Malaikat Jibril, malaikat Mika'il, area jemput singko. Muhammad Abu, malaikat Jibril dan malaikat Mika'il juga singko. Ngereng berangkat ajunan. Ia mengkata orang kongkok bersama Jibril Mika'il. akhir pas tapangki sareng orang se tedung mereng Beda orang tedung mereng Beda boleh orang secing mancing nyambi batu raja Beda orang mancing nyambi batu ternyata betul seraja raja menikah, Payan yang dek ke cetak orang se, adung dungan yang jengaki, yang cor cetak. Cetak ancor, akhir menggelinding. Betul-betul menggelinding, Kemudian, orang se mencubek kini ki kah, se mencubek kibetoh, deka cetak orang se ceng se tedung miring bani kah, nabang, nabang betoh se menggelinding bani kah, ampon cetak kah, di sa abeli boleh dari ancor abali utuh boleh mako beto panik kala inyung cubo ki boleh ikan jengki boleh deke ce se... dung de ko dengse dung dungan ni kan jengki boleh sati la kon ngak kini ketok Berapa orang yang ceng-ceng panikah yang ceng-ceng batuk. Berapa orang yang ceng-ceng-ceng batuk. Daki. ancor cetak panikah menggelinding se... Batuk panikah. Nyingkar sana. Tepak menggelinding panikah. Cetak ni ke jen. Abelio boleh. Abelio ni boleh. Tenggla abelio ni. Yang cingin boleh ben beton ini. Sa agen situ kita hilang. Lah yang cingin boleh. Atambah boleh. Sa agen. Subhanallah tabun kanjing Nabi man hadzani. Mereka Jibril, mereka Mikail, kenapaan sih kedua kali entolah aku nih. Makan-makan makan tereng-ngering makan. makan, tereng, ngiring, ngiring, makan. Langsung ni eh, pakohan mengkat. Kita ijawab dekanan. Malaikat Jibril ben Mika Ilnik. Eh pakohan berangkat boleh kan jenis Nabi. Berangkat ongkuh. Ternyata apa tetamu ben orang. Saya terdung gentang. Benar orang tedung gentang. Apa berdua boleh orang ni ke ceng orang yang ceng-maceng ni kan sambil nyambi, sambil nekuk bersih bersih bengkong bersih apa bilu kisah lho ni kan orang yang saya nekuk bersih entar ada orang yang saya kentang Selajeh dari muwahna, pernikah pecah-pecah. Muwah nikah selajeh agup sekangan, sekangan pernikah pecah-pecah-pecah-pecah ancor sampai cowok lawan pernikah entar kadi budi. Eh, lo ga ntar kadi budih. Ma, tan ntar kadi budih. Sampai ntar kaca pelengkap ni. Ma, resikangan ketiga itu. Akhirnya, ngalai kacer. kacir. tu, palai, eh, ewek-uek, ewek-uek dari bisnisnya eh, Bengkong pun kan aku ibu saya sebiluk, mana kita cuy cuy cuy boleh sekacir ni kan sampai di budi nih, colok ngeleng boleh ke di budi, colok sekacir ke di budi, eh long sekacir ke di budi, mata sekacir ke di budi sekali. Ting mari senika, kini sekarang ini abadi boleh, siap pon lah ngeleng ke di budi, mana kah? Ajalin boleh, ajalin boleh, entar kat dia ada boleh. Tengah tempat, entar kat dia ada. Eh kat boleh, masalah. Yang kuih, yang kuih, bis siapa ni. Kat boleh. Tengah lah beli kat dia budi, cungkit boleh. Tengah lah beli kat dia ada, cungkit boleh. Membeli boleh, boleh kat dia budi. Tapi, sejelas, si orang yang panik kan sakit-sakit ela kan je salaje e kala matan salaje e kui kui pengalen targa jepleng colok ni pas ni kaki ya sekangan e long sekangan gi kada marasekangan targa sekacair ganin age je sa age rasulullah madhabu subhanallah pas era se dua gen toh se terung se nyui nyui dekemana tanah, eh longah, bercolon, orang seta gentang ni, kita jawab, sarang malaikat, Jibril dan Mika'il, ni berangkat berangkat boleh berangkat boleh, berangkat boleh, maknanya apa sahaja bangunan abentuk. Tomang. Ingat bangunan ada bentuk tomang. Bangunan ada bentuk tomang cuma raja. Dengan idulah ini, kaya seramai cik ramai. Macam-macam monyak. Buat monyak yang cerengan, Buat seruan. Ha? Mbak cik benyan ni. Mbak cik segala. Sengit cunguok bikanjing Nabi ternyata nenek dia dalam nikah orang agak bengkang, bawa daselake bawa sebina agak bengkang. Dari beberapa nikah kolap apoi, dari beberapa beberapa bangunan sehingga sa bentuk tomang ni kan, ini kepada apoi di beberapa ni kan. Janganlah apa yang datang. Jangan ramai. Jangan ada yang cereng orang ni. Sebab yang di dalam ini. Orang sakang bengkang. Lakik binik yang di dalam ini. Jangan ramai yang di dalam ini. Akhirnya matur. Dan saya lecayai pengajian Nabi akhirnya kok kokasin kok kak malaikat Jibril Mikail akhirnya mereka ditemukan malaikat Jibril Mikail ngereng-ngereng langsung langsung saus berangkat berangkat boleh kita jawab depan pokoknya berangkat boleh akhir pas nanta temu ban sungai sungai ini kemira pada bendera kita sungai dere Nenengi sungai ke beda orang se akan ke beda saya alangui, beda alangui nengi sungai dara. Pah beda boleh setong orang panika kan nengi tengkengan, nengi tengkengan, nengi tengkengan ni ke nengi pengkir sungai kaya zaman. Sengumpul lagi betul. Ia banyak sekali. Ni ada ni kan. Banyak betul orang yang sebenarnya pengkira sungai ini. Orang yang sekalangoi kasak dengan pon la kalangoi kalangoi, ampon Para ada pakar pengkir dari tengah ampon para ada pakar pengkir. Ini orang yang sebetulnya pengkir sungai, sebetulnya tengkingan, ini kalau baik kotop nih kan. Eh kotop ke colong ke sana. Si Betul-betul banyak, saya kotop ke colon. Orang ini kan anggah-anggah. Anggah-anggah. Ang -ang -ang di depan nang ngasan di ka pasanan di tulangin batu ka kota pagi betoni. Yang kota pagi betoni ka aboli boleh ke tengah. Ke tengah sungai ini. Ndak ke tengah sungai adalah sik. Alangui aboli boleh ke pinggir de ke pinggir eh kota boleh. Eh kota boleh. Colon saya kotob dari batu ini. Akhirnya kanjing Nabi, matur boleh ke Malaikat Jibril. Buh. Pasir, saya kedua kentu Malaikat Jibril. Orang kota, yang bentukan langsung bantukan kotob pasirnya pengkira sungai ini kah? Ngiring-ngiring berangkat-berangkat boleh. Berangkat boleh. Tepangki boleh, orang yang saya cuba. Saya cuba-cuba. Ni saya kepada Apoi. Apoi ini ke Yaudin. Jadi tinpani kepada Apoi se Yaudin benar-benar yang saya cuba ni. Ma'an ni boleh. Meriksanin boleh kan jing Nabi. Dia kan lah Jibril. megain. akan teman-teman ke Jibril. Kenapa akan teman Jibril? Mereka Mika'il. Ngira-ngira berangkat-berangkat boleh. Berangkat boleh. Kita jawab dia kanan. Akhirnya berangkat boleh. Tawang kisar. Taman. Bada Taman. Se indah, kan pungkahan kan pungkahan apa nih keceng lanceng? Kan pungkahan nih keceng lanceng? Tombuninah, tombununinah, no pacceng lanceng. Rodotin mu tematin. macam Tamanan-tamanan sepeda neneng ii. Mentamanan panika, mentamanan panika, macam-macam. Leneneng ii. Taman ni kepeda setong orang laki langceng. Dari langceng sampai para tak kenal enak. Cetakah? Seranah? Seherah ni sampai para tak kenal ikna. Dua dina tengki. Ni kira-pengkira apa ni ke benda nakkan anak-anak-anak Ni kira-pengkira apa ni Eh pengkira orang si lanceng. Si apa ni ke sampai cek tengkir sampai para tak kenal ikna. Ni ke dari nak anak nak anak ini. Apa mereka senin? Biarkan jing nabi. Mereka boleh jing nabi. Pernah pergi Adinta? Mereka jibril, mika'il, ngoreng sejak tankin kento. Ben pernah bacaan, bacaan bacaan. Naga-naga naga-naga ni gini ni gini kita. jawab ejab dekanan. Biarkan jibril dan mika'il kento. Apa berangkat boleh? Iring-iring berangkat berangkat berangkat boleh. Berangkat boleh. Tatamul boleh. Ben Taman Sewa aja. Tak pernah buade Taman Rajan Ben Panika. Tak ada taman selebih fokus boleh tempang ban. Taman Kak Seput. Pabi Malaikat Jibril mekair kanjing Nabi pakon ongke. Ngiring ongke ajunan. Entar ke atas taman kentep. Ongke golong. Tinggal ongk, Nika sampai di budi gue udah dapat, dia ke setong kotah, set terbangun, sebangun, bangun ban, petah, emas, ban petah, selakah, Betah emas, ban petah, selakah. Akhirnya. Dapak ke kota panikah. Panikah pasanan. sorobuka, Buka-buka. Bang labeng ke kota nikah. Buka ongku. kanjeng Nabi. Kangkui kanjeng Nabi. Kangkui Meleka Jibril dan Mikail. Ternyata saya jemput. Neneng Kadisa. Ngoreng-ngoreng. Saya Se selaja menikah orang ke gondeng, ke yang selajen selajan keng kayak selajan, menikah saya cuba. Jadi saya kangen ganteng, ketika saya kacer, cuba. Saya kangen nikah ganteng-ganteng, saya kacer, cuba-cuba. Aduh, ini boleh ini. pasanan orang-orang sebanyak gini kan banyak gini koreng se... separung ganteng separungnya cuba banyak gini kah aneh ke pasanan ini abuin esoro makan makan pasal loncat ke sungai jidah maka orang-orang gelap sepeku selaja, secuba selaja ni kah entarun kuah loncak ku entar kah sungai apa Se sungai Panika ai nga, bote se na, pada ban susu. Dari Powate na Panika sampai pada pada ban susu. Tinda orang-orang se Selaja genteng selaja cuba Panika entar dek ka sungai Panika ampol di mandingkalisa. Able pole ternyata ampon le tetu si genteng kapi, cuban ta de. Elang coba nisa, temu ganteng. Elang si coba si selajah ini kan pun datang elang. Mungkin pas ganteng kapi, separuh sekaangan sekacir pada pada ganteng apa punya. Pas madebu malaikat jibril dan mikael, nabi kadin tu kan jing nabi kento surga aden tempat ajunan di sini. Tempatan ajunan di sini. Tempatan mengiring. Apa sebuah terus ke atas kesak kecil, Nabi? Kesak. Kesak terlima ajunan. tempat ajunan. Terus duduk ke atas kesak. Berarti... Loteng ke atas pun kan rumah rumah bertingkat ni kan? Sampai pada ben undem potih. Ketuh terlumih pun ajunan kajing Nabi. Saya lagi nak ajunan ketuh. Barukallahu fikum daroni fadukulahu. Eh kiki malam menerajunan man, mereka jibril ban Mika'il, apa berkatan ban Allah, Ta'ala. beri keberkatan ban Allah. Ngiring abdin masuk ane kiki, mana bi tempat abdin gentam masuk ane Amal anafala, wa antada hiluhu. Abu ampon bi abdin a tak paling ane kiki pun tan, mumpas ajunan gento masuk deka tempat kadin to. Karena ajunan kita makian laki berdisisa usia Innahu nahubak umrun lam tas tak milku followis tak malta atau taman zilakah kento laki berdekarin umur ajunan ganjing nabi kita lalastare umur ajunan jasanya ajunan kita pun lalastare umur rampon agam pun saya tujak mulah lam tidak ada umur ajunan Ya... Eta orang bernaptina. Epa masuk Ajunan. Cering Ajunan kita berumur. Kita kengi kat dintu. Ajunan laki berumur. Ajunan tak bisa masuk laki. Kutu. Alas teriakki umur kada. dek. Pat ada umur lah. Ajunan kita bisa dapat dekat dintu. Aduh. Engki, engki, engki. Malaikat Jibril, malaikat Mika'il. Abdinik itu mulain malam agak di itu kan nggak terjadi nggak terus gadisa saya kenalin Abdinik itu bodoh orang beberapa peristiwa gadisa kan anu? Malaikat jibril bodoh petok peristiwa Abdinah tak ngerti mulain malam itu nggak terjadi Abdinik itu kenapa anu gadisa Bada orang saya oncep ngakuib batoh sampai ancor cakap tengla hancur abdi boleh utuh boleh mari utuh ebrin oncepin batoh boleh ancor boleh mana apa kisah abdin tak ngerti kisah aku nggak tajuknya abdin bade boleh orang saya terunggentang. Apa pun yang ditutup ni kan? Yang kuih bisa Ada yang eh, ditutup selajak ada. Mata ditutup selajak. Kalau ditutup selajak, siapa ke dibudih? Sekangan. Dibudih nanti ke sekacar, saya kentang boleh. Kenapa kentang? Gitu? Artinya tak faham. Aku nak tanya artinya. Baga boleh orang, lelaki-lelaki, bambini. Siapa yang kakadisah? sementara di eh, ibu bernah ibu bernah kenang-kenang saya ingat toh mangkintoh apoi jika pada tenggin apoi pas ada cereng cering orang yang sebenarnya dalam gantin kenapa kita melekat Jibril Mikail abdina tak ijau biar juna pas berda boleh orang yang saya langgoy sungai dara dengan pun lantar ke langsung itu ulengin, betoh. Pak itu ulengin betoh. Atuleng sebiasa. Benih pak itu uleng sebiasa. Kota pagi itu uleng ni. E panganga orang, orang kota pen betoh. Kenapa kat situ? Boleh boleh orang se secejupan rawa, anak. Ani kata kau ngudi apa, Ega sa? Leng-leng -leng dan nge-hapoi gini. Kenapa nah, kisah? Artinya tak ngerti juga ni kisah. Bada boleh, bada orang selancong sampai saya rana tak patahkan tak, tak katon pun. Tandiri lancong. Pakai samping-samping ini kamu banyak nak kena-nak-kena kini kisah kenapa kisah. Artinya kunci ngerti kikain toh. Cak berde kotah, saya bangun ngakuin betul mas ben betul selak kentos haus. Eki kento berde boleh orang saya separuh nene kecuba separuh nene bagus. Esoro mandi ke sungai, loncak ke sungai, pas elang cuban pagentang basa na, tinggal datang boleh pagentang, kento panapa kento? Mana bi kento kan surga, dun kento, muselaing kento panapa kento? Segar Kanjeng Nabi. Sepertama pertama, Kak Disa. Saya yang cip dari betul Kak Disa. Kak Disa orang. Saya asalan Al-Quran. dibudina dina. nolak dari Al-Quran. Jadi tanda Al-Quran. Padahal asal orang yang bernikah. Biasa. Mereka menjawab tentang Al-Qur'an ini bukan tak lak-nolak. Lepasih lakonin. Mereka bukan. Al-Qur'an itu tidak. Al-Qur'an bahwa warisan monke laki bini bini ni kita tak ada. Monke laki begini ke laki duga lena bini. Wah, ada tak adil dan sebarang. Mon tenggelam pada rentah orang singitok potong tangan. Wah, ada melanggar ham. Aja mahaja yang kasa di budi ni kut laku kelompok-kelompok macam ni. Kan ni kepegal. Ka, yang cip. Caya kata ni. Yang kuih buat toh. Apa boleh. oncep boleh. Sakit secunggah bole, dan e, kita amal ni. tambahin sakit boleh. Tambahin buat bole, terusan senikah. Na na'udzubillah. Sementara na'udzubillah. Sedengan orang yang kak disak sebing jarbing Sampai coloan panikah. Ngelek ke dibudih. Elongah. Ngelek ke dibudih. Mata ngelek ke dibudih. Egalah genjil selaja selah. Kadisah orang yang selecekan. Orang selecek. Kemudian lecek ke sampai. Nyebar. Faya dibulka dibata, tampil gugur afak sampai dekak kawan-kawan kelecekan ni, tiga laku orang-orang selecekan lebat ni media-media sosial karena pekal dekak kawan-kawan kaya. Napa boleh mengakui medsos? Tak kata mengakui medsos, bise dekak kelecekan punya. Kemungkinan kita acah-acah, keding keding lain, napa tak boleh kering lain punya, tak boleh sampai dekak kawan-kawan kawan-kawan. ini kan laku, lakuk eh long colok nah tanpa ini kan ini kan eh tutit eh tutit eh pantar ke kalau kerja selaja bih malaikat ni orang orang apa ini ke leceh kan jadi leceh ni terus acelen acelen acelen Ber Seksan orang. lecekan. Eh dudit. Eh lu nga. Jangan lampun lah beli-beli boleh. Dudit boleh. Lek rumah saya kan. Ini si kan kuih bisih. Tidur Anapun orang-orang laki bini. Siakang bengkang kat disak. Saya berada di bangunan saya ingat toh bernikah. Kasak tokang zina. Mungkin selakek engki yang kita sabengkang saya bengkang. bini yang kita bini sabengkang bengkang dan ikat toh mang. Alhamdulillah. Saya sampai orang panik azina Orang ini ke tak bekal soki menabi al-zina. Orang Azina zina ini ke tak bekal soki. Tak bekal kumpul soki dan zina. Al-gina dan zina. Ini ke tak kumpul. Orang yang saya soki ini ke. Menabi ampun al-zina. Ini ke alamat. Ampun al-faham kumpul. Ancur. Naudzubillah. Semana Kulaku ia berkangin. Bagian tukang berzina-perzina ini ia berkangin. Eh sahabat kalau menolong orang, ia boleh napoi di beberapa nampak sana. Di beberapa nanti ia boleh napoi. Apa? Apa? Apa yang Masa akan rasa aki pun yang nguti aki. Cik saya ni kena ni atas tomang. Atas tomang cik ni dalam. Nak boleh pandang ni dalam. Ni kan ni dalam ni. Jadi berapa saja pas, Nampak nguti aki. Lajuk-taujuk. Nenang ni lorabang ngetomang rasa. Apa-apa yang ni berapa. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak kenikah. Orang-orang yang saya zina aku lakukan. Eh, sebab kita tomang, tomang Tommang yang apa yang dibawa-bawa. Alang. Anapun. Orang yang saya alang mengorin dan yang saya songai. Saya pasaran itu eh, Nika orang singa kanan bareng riba, singa kanan bareng riba, tang bawa tangan, semen si tambahan dari bawa nah. mau tang sejuta, nikah minta Bajiran sejuta seratus mun sampai seberau juta minta sejuta Sepuluh juta jitnik ah. kah minta bajeren lebih tak lebih kun sekoni walaupun bunga ringan tak kalau bunga ringan mun riba pakun riba Nakakun sekoni, sekoni kun lebih negeri. Angkup jamu lah, oh tangan seratus juta. Pah minta belajaran seratus juta seibu rupiah. Karena tambahan kun seibu rupiah setahun salah misalnya, setahun minta tambahan seibu rupiah. Iya pakun riba, pakun riba. Nggak kan perang riba, Nggak kulaku pekal. Eh, saya berdenang-denang ini sungai dara. Apa itu lengin? Betul, Pak? Itu lengin ini. Kota Pakai No sebila, seman no sebila. Makanya, kalau tu te teh teka am pun lebih bang bang konvensional, seakan riba riba lah sah. Ini kecik seakan biasa. Oh, nak kuat kuat ni gawuh. So, seengai seengai der der ni kau Sungai de de ni kata-kata macam. Senang saya tak kena sungai dia ada. Memang Itu lengin betul. Anapun orang yang saya cuba kat disakkan Nabi. Saya se saya -nun nunuin -nun napoi. Saya ngodi napoi. Saya terus aling-ling-ling kisak. Kesak malaikat malik kan? Sak malaikat malik, se je jaga neraka lagaran. Di si, inkigadisak tak kelam genteng ceng, siapa seki melu nerake? Bodoh orang silan ceng kadisak sebodoh ni taman kadisak kesak nabi Ibrahim. Bagi anak-anak-anak-anak, nak Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, anak-anak-anak-anak, nak, selahir pas mati. Nak-anak lahir pas mati. Jadi kita sampai belik mati kada, kita kisah pun. Apa ini pun? Nabi Ibrahim. Paskati, kenapa Malaikat Jibril Mikail? Manabi Anan orang-orang musyrik. Wa'uladul musyrikin. Ia teka anak-anak yang musyrik, anak-anak yang kafir. Mungkin tak boleh nak anak-anak jiriki. Nak-kakak nak mati kini. Pada. Aku boleh mengaruhi kera. Pada mengabungi kera. Kemudian kaum-kaum saya se cuba separuh, genteng separuh. Sepah kemudian tengle mandi. Saya se separuh, saya se selanjut saya se coba agak tegas, agak Kak bisa orang oreng saya nyampor kelakuan soleh dan kelakuan cuba kengsa seporah dengan Allah. Mun sekitar seporah dengan Allah Taala tak bagi mandi bunten, tolos, tolos cuba separah. Mun sekitar seporah. Mun sekitar seporah dengan Allah Taala. Eki apa kon kakuin ke sungai pernikah? Padahal kita tengah pondam mandi dengan sungai tersebut. Deki patut tirang ganteng melolok. karena pun boleh sepura dengan Allah Ta'ala. Mungkin saya tak boleh sepura dengan kipakun. Pakun cuba kakadis tak? Jadi hadis kakadintoh. Hadis-hadis Bukhari. Hadis kakadintoh. Nerangaki. Cik orang-orang yang semaksiat penikah, esik semua lain, kita menangani alam barzah. Sebelum ini, kita aman, kita boleh esik sekadar. Ini kemungkinan kan ada seharusnya mimpi, tapi kerana mimpi yang para ambiya, yang gitu, termasuk wahyu, dan sesuai kalaban kenyataan, kita kan saja lah wahyu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumuka sawasya karang manfaat fi din wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah al-ghaimi mihghu billah, ma dhaqat illa farajah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallatu wa an la ha ilaaha wa laa ilaaha illa anta, wa an la ha na walika ligar binaudhim ma nahnu fihi misri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maulana, ya mujib, ya hadirana, ya hakim, tawassalna, inaikumil habib, lakub dihajatina qarim. Allah ma'andalah walikul lihajatin, lakub diha. Bifadli bismillahirrahmanirrahim, ma'ib ta'illah, wa'linazimu rahmatin, bila memisik alaha, bila memisik falamur, siral akumim ba'di. Wa wal'azizul hakim. Allah ma'ajirna min ghairi darar, wa'adhina min ghairi batar, Allah ma'ajirna min ghairi btilak, wa'adhina min ghairi btilak. Allah menjadikanmu dari orang-orang yang berakhlak mulia, asfaha orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang berbakti kepada Allah, dari wa orang yang berbakti kepada Rasulullah, dari orang-orang yang berbakti kepada orang-orang yang wa kepada orang-orang yang berbakti kepada orang-orang yang berbakti kepada orang-orang yang wa Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, qulubana Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya ya Allah, ya Pemirsa. <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> Pengajian Banyugirion yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala Makan leras arah Jumat lagi. Ia tornah ke angkwaya kompol saja. Laki bini tuang udah. Kepada pesantren Al Bustan Banyugiri dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarang haul para masyayikh. Jukan. Ya berkat istighathah ni on pertolongan epon Allah Subhanahu wa taala cukkan tangkui maus selawat bersama. Karena sekadito drip dan kolah dan assalamualaikum jamiin semoga-moga saos kita sentiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan sidang mau nepon Allah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi